Dalam menengahkan Pada suatu hari Ada seekor kancing yang sedang mencari makan di hutan Karena makanan di sekitar tempat tinggalnya mulai berkurang kancil pun pergi berjalan dan hutan Hingga ia ya, menemukan sebuah sungai yang penuh Dengan buaya berukuran besar dan sedang kelapa Cicak pun tidak berhenti. Sesaat ia berpikir, cicak pun menemukan cara untuk menghadapi buaya-buaya itu. Hei buaya, apa kalian sedang makan siang? Tanya cicak kepada buaya-buaya yang ada di sungai. Tiba-tiba muncul seekor buaya. Kasutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di karena dia akan memberikan hadiah kepada kalian. Jadi, panggillah seluruh teman-temanmu mendengar kau tersebut, buaya itu, buaya-buaya pun senang dan bergegas memanggil seluruh kawanannya Setelah itu, buaya-buaya itu pun berbaris. Rapi di permukaan sungai Setelah itu, ikan cikun Lantas melompati buaya-buaya itu sambil mengikut Namun Ternyata Saya tidak mengerti. Hmm, tujuh hari saya menjaga kebun Pak Raja, tapi masih belum ada tanda-tanda hewan buas yang merusak kebun Pak Raja. kira-kira apa ya yang membuat kebun Pak Raja rusak seperti ini ya Selama ini, yang ditunggu-tunggu akhirnya depan juga. Hei, babi liar. Rasakan ini. Tiga, dua, satu. Lari kemana kau? Jangan lari. Diam, ah, nanti saat pagi-pagi akan kita cari babi liar. Sudah menjadi majelis waktu yang tadi juga Bagi dia kamu. Kamu memanglah anak yang baik hati sebelum kamu pulang, ikut yang Baik, saya akan membuka kotak ini saat di rumah. Hati-hati di jalan. Terima kasih. selalu berdoa untuk saya hingga saya bisa menjadi seperti ini. Iya penyubit berkat dan kesabaranmu, aku dapat segalanya. <tuh> <tuh> Terima kasih. Saya datang ke sini bukan untuk memerangi bapak, bapakmu. Mainkan saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana kamu bisa seperti ini. Pak J, tidak ada yang spesial. Hanya ini yang merubah nasibku. Jadi berikan berbeda, yang lebih jangan tenang saja. Dan yang akan membuat saya kaya raya Terus Tiga Tua Satu Kena! Semangat, satu. Semangat semakin tergalap ke Semakin tidak apa apa para J yang penting sekarang para J sudah sembuh dan menyadari akan kesalahan sendiri. terima kasih penyinti. baik para J. kau memang anak sudah yang baik hati dan pantas menjadi terima kasih para J. semoga bisa menjadi amanah untuk para J.